Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita lihat persahabat ya kabar yang lagi ramai mengenai akun Instagram Rizky Bilar yang mendandak dinonaktifkan Ini lagi ramai diperbincangkan persahabat ya akun masih ada tapi postingan hilang semua persahabat Postingan ini diunggah kembali oleh akun Iva, underscore Leslar, kalimat caption pun dituliskan. Akunnya masih ada, tapi postingannya hilang semua. Hingga komentar pun beragam diberikan. Di antaranya persahabat ya, dari akun Instagram, rahmah256 underscore mengatakan akunnya juga sudah hilang, Min. Wow. Kita lihat juga tanggapan dari akun Fisyalio27, dinonaktifkan mungkin. Tuh, ada yang bilang dinonaktifkan persahabat ya. Mungkin... Rizky Billar mau menenangkan diri persahabat ya kita hanya bisa mendoakan semoga idola kesayangan kita ini selalu menjadi lebih baik pribadinya Kemudian juga di simak persahabat ya ada tentunya statement dan tanggapan dari Dr. Richard mengenai pencabutan laporan dari Lesti Kejora Dan katanya persahabat ya Lesti dan Rizky Billar permasalahannya ini persahabat yang nge bapak polisi kembali dan di sini ada sebuah tanggapan dari Richard Lee mengenai Bunda Lesi Kejora, keputusannya sudah benar, persahabat. Tidak dibenarkan untuk kekerasan dalam rumah tangga. ini disampaikan oleh Dr. Richard. Dan tentunya Bunda Lesi Kejora itu keputusan untuk melapor, itu keputusan yang sangat bijak. Dan untuk pencabutan laporan juga, persahabat, ya... Itu juga dibenarkan oleh Dr. Richard, karena tidak semua permasalahan harus tentunya berakhir memenjarakan orang. Kita hanya bisa mendoakan sebagai fans, keputusan apapun yang diambil oleh Bunda Lesti, itu keputusan yang terbaik untuknya. Kita lihat juga persahabat ya. postingan ini diunggah kembali oleh akun Lesti Al Fatih FC. Kalimat caption pun dituliskan di unggahan ini. Sanksi sosial kayaknya udah lebih dari cukup untuk membuat Rizky Billar menyesal dengan perbuatannya. Semoga Rizky Billar benar-benar menyesali dan berubah menjadi lebih baik. Gak usah pikirkan karir hancur, bla bla bla, karena itulah resiko yang dia tanggung dan berharap. Kalau dia benar-benar berubah, akan lebih banyak rezeki yang datang dari pintu mana saja. Tanggapan juga tentunya beragam diberikan. Di antaranya dari akun Dini underscore Girl mengatakan, Rezeki bisa datang dari mana aja, yang penting orang itu benar-benar mau berubah. Dan mendekatkan diri sama Allah, insya Allah akan dipermudah segalanya. Amin. Mudah-mudahan bersahabat ya, Rizki Bilar bisa berubah dan tidak mengulangi perbuatannya terhadap Lesti. Karena KDRT, kekerasan dalam rumah tangga itu tidak dibenarkan. Selanjutnya juga ada tentunya artikel langsung dari tabloid Novo Official mengenai permasalahan Lesti Kejora yang sudah mencabut laporan. Lesti Kejora sudah cabut laporan bagaimana nasib kasus hukum Rizky Bilar. Kita simak persahabat di unggahan ini. Secara mengejutkan, Lesti Gejora tiba-tiba mendatangi Polres Jakarta Selatan Usai Rizky Bilar muncul sebagai tersangka. Meski begitu, Kombes Endra Zulfan mengungkapkan polisi tetap melakukan gelar perkara untuk menentukan apa permohonan tersebut layak disetujui. Ada mekanisme yang harus dilalui dalam Prosedur hukum ini ucap Bapak Indra Zulfan. Ada permohonan penangguhan pencabutan nanti penyidik gelar perkara untuk memutuskan ini layak atau tidak, ucap Kompet Dikatakan kombe Zulfan, mekanisme tersebut dilakukan untuk memeriksa keadilan pada masyarakat terlebih pada pihak-pihak yang jadi korban. Kita simak juga kalimat caption yang dituliskan, hingga dini hari tadi diketahui Rizky Bilar masih berada ditahan oleh penyidik di Polres Jakarta Selatan. Hanya doa, hanya dukungan dan support yang hanya kita berikan untuk idola kesayangan, semoga kedepannya menjadi lebih baik. Berikutnya juga persahabat ya, kita simak ada sebuah kalimat tentunya yang diunggah oleh akun indah yang direpost kembali oleh akun onti onlynya BBL. Kalimat yang menyudutkan untuk bunda lesi kecewa, perhatikan. Kecewa, jahat, palsu, penuh berpura-pura, pencitraan, sandiwara, habis kata-kata menggambarkan perempuan palsu, jahat kau. Kau buat bapak, anakmu bahan untuk dipermalukan di muka umum. Kita lihat, memposting foto Bunda Lestri dan ada sebuah kalimat jahat. Kita simak juga kalimat caption yang dituliskan di unggahan ini. Teruntuk Mbak Indah yang jahat, siapa ya, Mbak? Bukankah adik sahabat Mbak udah terbukti bersalah, bahkan jadi tersangka? Kurang apa coba keluarga Lesti dan Lestinya sendiri memaafkan Dengan lapang dada dan mencabut laporan Please jangan bikin ulah ya mbak, miris banget Tolong ya sahabatnya bilangin mbak Nova Bobby Suarez dan kumbang biar otaknya waras Wow, ada yang bertanya emang ini siapa bersahabat? Kita lihat jawaban dari akun Restu10 Dia ya orang yang du dari dulu pansos di keluarga Bilar Temennya kakaknya Bilar yang di Jepang Wow, baca ternyata indah ini adalah teman atau sahabat dari Kak Nova. Tentunya kita berharap banget ya, tidak ada lagi tentunya hujatan, tidak lagi bulian kepada Lese Kejora Karena keputusan ini sudah benar, kita hanya bisa mendoakan, mensupport untuk keluarga mereka. Semoga rukun dan tidak terjadi lagi permasalahan yang sangat besar ini. Doakan, support, dan selalu mendukung yang terbaik. Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Lesti Fati Update yang akan selalu memberikan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora. Ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar, meminu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.